Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang ini Saya belum ini Batu akik kelor Ini kelor asli Ini fosil Ini batu Anda bisa dengarkan ini Nah ini Dan itu adalah tepuk pramuka tadi Ini harganya 50 ribu Bisa bayar di tempat Atau COD Untuk pemesanan bisa Anda cek di kolom komentar jadinya Anda tidak perlu transfer. Ini warnanya sangat bagus. Ini harganya 50.000. Ini dimensinya sekitar berapa ya? 16-an kayak ini. Lebih 15 mili atau ya, 16. Ini cukup gede terima kasih, seperti ini cukup sekian. jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. terima untuk order. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.